Eh, sini Bang, sini Bang, siang Bang. Ya, udah, udah Gua masih bocil, Bang. Lu bocil, Bang. Oh, iya, Bang. Gua juga. dua orang bang depan gue bang yang benar yang benar benar oh, gak bang joy real real real udah udah mati ya oke, oke. satu lagi satu lagi depan gue nih kemal kemal Mana nih bang udah ada dua orang anjay ya. bosong bang bosong bang ada ada ada. Ada step. Iya. Step step mom. Betul. Lah ada step di gua tadi hilang dong. Di mana tuh bang? Ini hilang dia bang. Di atas tuh kayaknya. Eh Prince. Gak ada anjir. Nah ini ada step Mata, merah. Nih. Merah merah apaan nih? Tuh kan. Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Mati dia. <laughs> Belum gua end dia, Bang. Mana mana mana mana. Dulu. Dulu. Bulih Bang, bulih Bang. Puluhlah bunuh aja, Bang. Sian Bang, sian Bang, sian Bang. Ya, ya, ya. Sudah sekarat lu maut, Bang. Tersiksa dia seperti itu. Ayo Bang, cari musuh, Buang dari musuh itu, so trolley, gua gue, ini masih di tengah-tengah ada orang mah, semua bro, Ocha sedang berarti battle royal mah ngomong ya? ada orang nggak? nggak tahu, gue kagak tahu bang, tidak terlihat, biasanya sih nunggu airdrop kali ya, ada airdrop ada panik-panikan. Panik ada seh, bisa samperin oh gak ada kosong oh. ya kosong gue jemput, gue jemput, nih. Kuy, kuy, kuy. kuih kuih kui. kemana bang? lo ninggalin mantau-mantau itu drop lagi ya tuh Ini punya gue bagusan bang. <tuh> <tuh> iya bang. <tuh> tahu? Tahu bang. Sempat bang. Masih cukup tahu sih bang. Nah, iya bang. Setelah itu ada orang buang. Sudah. Serang. Mana aja? Itu di atas kita. Mee, parah. Di atas kita bro. Sikat buang. <tuh> sama-sama mau turun dah ikat bang, ikat bang iya yeah, ini gue jadi supir aja dikat udah ini. gas, gas gas, gasskin meledak dah tuh, meledak dah tuh gas bang, turun buang <laughs> nah itu dikit lagi meledak itu belah, belum ngedak mah, link komentar gue jatuh salah pendaratan sorry deh pendaratannya bodoh sekali Gak ke kemana anjay uh, Rumah kali ya eh? Cabut lah pasti gak sih Wah oh, itu depan dong Depan depan bang depan, depan. depan mana Mati eh. Aman Arah zona deh kita kehilangan helikopter orang ya wewet wet wet wet wet tenang tenang tenang Harus cabut gua thank you bang thank you bang iya sama-sama bukan gua padahal iya gua ngomong orang yang nyeramatin gua bang Yu bang. Jalan lagi, jalan lagi. Apa jangan, -jangan lu habis nyepin Bang? Habis apa, Bang? Habis nyepin ya lu. Enggak. Ya? Allah lu mau pamer lu, Bang. Enggak baik, Bang. Pamer, Bang. Ngapain gua pamer? Enggak pamer Alah, Bang. Enggak ada pameran. Aduin lu, Bang. Gue. Aduin deh bap sama bapak gue. <tuk> buset betek gili ini orang. Eh, hati-hati, Bang. Uh, duh, duh, duh. Santai, -santai, santai santai santai OTW ya. Nah, nice. wow, bang. Kalau gue mah mending repeat, Bang. Itu so, oh, kan, dia. Herbonong, Herbonong. Tadi siapa yang ngoreng Herbon? Lagi kenok ya, lagi mati orang ya. orang kan sendiri ya. Tahu deh ini punya temen, gitu semua nggak bisa ngomong ini. Mana dia temen lu bang? So asik lu, Emang gue asik bang. Oh, emang gue asik Ayy. ternyata iya, cukup tahu sih bang eh nggak asik, nggak ada orang iya, eh, bang! bang aduh, tenang, bang. tenang tenang, tenang, tenang gue balik, gue balik bang lihat, ya, tenang-tenang di alam sana tewe, tewe tewe, ngap orangnya pakai skin merah-merah itu lah iblis gimana itu lah. sih? udah dia deket gua, dia deket gua, awas di, ba di bawah lu, di bawah lu nah tikat tikat bang nice bang lu gak usah gua revamp deh ga bencana bang mana mana ada orang nah, lagi loh, ada orang ya. lagi bro iya ya, bang, ya bang, oke bang iya gua dulu eh ada orang, seru iya hmm, bang ya bang, gua mati juga lah bang enggak enggak, gua mau mati ripet <laughs> bang dulu. bang, gua bawa doktek lu tapi gua hampir mati loh emang enggak ya. eh, udah di ini nih. ke mobil ke mobil enggak enak, MacTen ah sampah senjata nih Buset, ada yang boteng. Kelas! Eh, bang, bang, bang, bang, bang, kasihan banget nih bang orang nih. <guluh> iya, <tid> kasihan banget. Masih ini, lalu nih sini bang. Lah, temen kita cabut. Lah iya ya, udah gak bisa di-revive -re <tid> Iya, salah gua ma Bro. Aduh. Aduh, sorry, Mbak. Tadi gue kagak enak, banget wow, ternyata tadi tuh yang yang gua kena mah bro? Ternyata itu ah, salah gua sih ya. Gua nih bawa doktek. Aduh, ini gak enak sih. Mau gak Bang? Ih, gua mau ngeluarin yang jalan juga, Bang. Tiket, tiket, Bang. Nice aman saja bung aman ya aman saja seperti kita akan winner winner chicken dinner mana nggak ada orang sih bung ngeri di sini nih, nih bahaya banget nih gini nih wih, nice Naisa ada satu orang lagi bang bro di kah Duh, gue merasa bersalah banget sama Pimet gue yang barusan merasa bersalah sekali. Maafin gue dah. Kita akan terbang lagi sekali lagi. Gimana musinya ya? ya? Di situ dong. Amankah? Ah oh, nice, meretik nice. Oke, maaf bro. Kita akhirnya menang ya. Kill 13 sih ya, lumayan sih ya. Aku mengenang seorang legendary lagi, ya kan? Yaudah, dadah semuanya. See you next.